Kesadaran, yang keempat, kerangka kerja kesadaran Yang kelima, tingkat-tingkat kesadaran Yang keenam, gangguan kesadaran Dan yang ketujuh, model-model kesadaran Karena udah saya kasih tahu nih tahap Tentang apa saja yang bakalan saya jelasin Langsung aja ya, saya jelasin ke teman-teman semua Yang pertama, pengertian kesadaran Kesadaran dalam kamus bahasa Inggris diartikan Continuous dan Awareness. Istilah continuous digunakan untuk pengertian kesadaran diri secara lebih luas. Istilah awareness saat ini digunakan untuk pengertian keadaan sadar terjaga terkait keadaan internal dan eksternal individu. Secara harfiah kesadaran sama artinya dengan mawas diri. Kesadaran adalah Kondisi di mana seseorang individu mem memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Seseorang yang dalam keadaan tidur tidak sama kesadarannya dengan ketika ia sedang dalam keadaan terjaga. Kesadaran mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. Kesadaran juga dapat didefinisikan sebagai kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa lingkungannya, serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan, dan sensasi-sensasi fisik. Kesadaran beda halnya dengan berhayal: berhayal merupakan keadaan kesadaran yang lain yang melibatkan usaha sadar tidak tingkat rendah. Berhayal terletak di antara kesadaran aktif dan bermimpi ketika kita sedang tidur Berhayal lebih mirip seperti bermimpi ketika kita terjaga Berhayal biasanya dimulai dengan spontan ketika kita sedang melakukan sesuatu yang kurang membutuhkan atensi penuh kita Yang kedua kesadaran memiliki dua macam Yaitu yang pertama kesadaran pasif Kesadaran pasif yaitu keadaan di mana seseorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu Baik stimulus internal maupun eksternal Yang kedua kesadaran aktif Kesadaran aktif yaitu kondisi di mana seseorang menitik beratkan pada inisiatif dan mencair, de, mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan Yang ketiga Kesadaran juga memiliki fungsi, yaitu satu-satunya alasan manusia memiliki kesadaran adalah Kesadaran memungkinkan kita melakukan pergerakan atas kemauan sendiri Pergerakan atas kemauan diri sendiri adalah pergerakan yang dibuat berdasarkan keputusan Bukan berdasarkan insting atau refleks Dengan memiliki kesadaran, manusia akan dapat mengarahkan atensi dan perilaku kepada aspek-aspek dalam lingkungan yang akan menimbulkan hasil akhir yang lebih baik Birth and govern mengajukan sejumlah fungsi kesadaran Fungsi pertama adalah fungsi konteks setting Yakni Fungsi di mana sistem-sistem bekerja untuk mendefinisikan konteks dan pengetahuan mengenai sebuah stimuli yang datang ke dalam memori Fungsi kedua adalah adaptasi dan pembelajaran Yang mengendalikan bahwa keterlibatan sadar diperlukan untuk menangani informasi baru dengan sukses Fungsi ketiga adalah fungsi prior prioritisasi dan fungsi akses di mana kesadaran diperlukan untuk mengakses besarnya jumlah informasi yang tersedia di tingkat kesadaran. Fungsi keempat adalah fungsi recruitment dan kontrol, di mana kesadaran memasuki sistem-sistem motorik untuk menjalankan tindakan-tindakan sadar. Fungsi kelima adalah fungsi pengambilan keputusan dan fungsi eksekutif yang berperan bahwa informasi dan sumber daya keluar dari ketidaksadaran untuk membantu pengambilan keputusan dan penerapan kendali fungsi keenam adalah deteksi dan penyuntingan kekeliruan yang berfokus pada kesadaran memasuki sistem norma kita sehingga kita dapat mengetahui saat kita membuat ses suatu kekeliruan fungsi ketujuh adalah monitor diri dalam bentuk refleksi diri percakapan internal dan imegri membantu kita mengendalikan fungsi-fungsi sadar dan fungsi-fungsi tidak sadar dalam diri kita fungsi kedelapan adalah fungsi pengorganisasian dan fleksibilitas fungsi ini memungkinkan kita mengandalkan fungsi otomatis dalam situasi yang telah dapat diprediksikan namun sekaligus memungkinkan kita memasuki sumber-sumber daya pengetahuan yang terspesialisasi dalam situasi-situasi tidak terduga. 4. Kerangka kerja kesadaran Karakteristik-karakteristik utama kerangka kerja tersebut meliputi perhatian, keterjagaan, arsitektur, ingatan akan pengetahuan, dan emotif. Kelima elemen kesadaran dalam konsep awareness adalah suatu upaya untuk mengurangi variasi dalam pendefinisian pengalaman subjektif yang tidak disebut kesadaran Berikut penjelasannya Perhatian Pemusatan sumber daya mental ke hal-hal eksternal maupun internal Bagian dari kesadaran ini diacu sebagai lampu sorot spotlight dan serupa dengan metafora atensi sebagai lampu sorot yang memusatkan bekas sinar ke arah yang menarik minat kita. Contohnya misalnya Anda mungkin mengamati burung-burung bertengger di ranting pohon dan kemudian mengarahkan lampu sorot tersebut ke sebuah motor yang tampak di kejauhan. Dan selanjutnya mengarahkan lampu sorot tersebut ke seorang kakek-kakek yang sedang berdiri di pinggir jalan Yang kedua, keterjagaan Kontinum dari tidur hingga terjaga Kesadaran sebagai suatu kondisi kesiagaan memiliki komponen aurosal Contohnya misalnya, kemarin malam Anda tidur dan sekarang ini Anda terjaga Itulah dua kondisi kesadaran yang berbeda secara radikal Yang ketiga, arsitektur lokasi fisik struktur-struktur fisiologis dan proses-proses yang berhubungan dengan struktur-struktur tersebut yang menyonggong kesadaran contohnya otak adalah bahasa yang yang menempati bagian yang cukup besar di, di hemisfer kiri otak bahwa memberikan kontribusi amat besar yang penting bagi kesadaran yaitu memberikan identifikasi semantik dan pengorganisasian terhadap suatu objek sesungguhnya seluruh otak tampaknya terlibat dalam berbagai aspek yang berbeda dengan kesadaran yang sadar D. Yang keempat Ingatan akan pengetahuan, Proses pengambilan informasi tentang pribadi yang bersangkutan dan dunia di sekelilingnya Kesadaran ini mempunyai tiga komponen yang pertama rekal pengetahuan tentang diri pribadi Yang kedua rekal informasi-informasi umum Dan yang ketiga rekal terhadap pengetahuan kolektif individu yang bersangkutan Yang kelima pengetahuan diri Pengetahuan diri adalah pemahaman tentang informasi jati seseorang Contohnya Anda mengetahui bahwa kata-kata barusan yang Anda baca adalah kata kesadaran yang keenam, emotif. Adalah komponen-komponen afektif -komponen yang diasosiasikan dengan kesadaran. Contohnya, perasaan yang Anda dapatkan saat jempol kaki Anda tersandung batu. Yang kelima, kesadaran juga memiliki tingkat-tingkat. Nah, tingkatan kesadaran yang pertama itu adalah tidur. Perbedaan yang paling jelas Antara kesadaran dengan ketidaksadaran Dapat diamati saat Seseorang terjaga atau tertidur Gelombang otak Dapat diamati selama periode tidur Pada siang hari Kita berinteraksi dan secara konstan Berada dalam kondisi Siaga Melihat ke suatu arah Mendengarkan suatu pesan Atau membaui suatu aroma baru Namun Ketika kita titidur, mekanisme kesiagaan tersebut sangat berkurang Dan interaksi personal hampir-hampir tidak ada Lima karakteristik gelombang otak menunjukkan aktivitas elektrik saat manusia terjaga dan selama empat tahap tidur Yang pertama, alpah Masih dalam kondisi sadar atau rileks Yang kedua, tetah Frekonstinus, da awal fase ketidaksadaran. Yang ketiga spindle fase lebih tinggi dari Frekonstinus. Yang keempat delta, fase ketidaksadaran. Yang kelima REM, yaitu Rapid Eye Movement, fase di mana kita sudah bermimpi. Yang kedua bermimpi. Bermimpi terjadi pada fase tidur REM. Freud meyakini bahwa mimpi adalah cara yang digunakan ketidaksadaran kita untuk membocorkan informasi dan kita dapat mempelajari makna-makna tersembunyi di balik mimpi. Aktivitas otak yang berlangsung selama REM diinterpretasikan otak dengan cara yang sama seperti saat kita sadar, mimpi melibatkan pengalaman-pengalaman dan emosi yang sama dengan yang kita jumpai sehari-hari. Mimpi memiliki teori. Teorinya ada tiga, yaitu teori psikoanalisis. Menurut teori psikoanalisis, Mimpi memungkinkan bertujuan untuk memenuhi keinginan dan hasrat yang terlarang Atau tidak realitis yang dipaksakan masuk ke dalam bagian ketidaksadaran Di dalam bagian ketidaksadaran, di dalam pikiran Yang kedua, teori kognitif Teori ini menyatakan bahwa mimpi merupakan modifikasi dari aktivitas kognitif yang terjadi selama kita terjaga perbedaannya adalah saat kita tidur kita terputus dari input sensorik dari dunia luar dan berpergerakan tubuh sehingga pikiran kita cenderung lebih terpencat dan tidak terfokus yang ketiga teori aktivitas sintesis teori ini menyatakan bahwa mimpi terjadi ketika korteks mencoba membuat in Interprestasi atau makna yang berarti dari pelepasan saraf spontan yang diawali di pons, sitensis yang dihasilkan dari sinyal ini dengan ingatan maupun pengetahuan yang telah kita miliki tampil dalam bentuk mimpi. Dalam pandangan ini, mimpi tidak menutupi keinginan yang tidak disadari, tapi dapat menunjukkan persepsi, konflik-konflik, dan kecemasan seseorang. Yang keempat penggunaan obat-obatan. Penggunaan obat-obatan akan mengubah kondisi kesadaran kita sedemikian rupa sehingga kesadaran tersebut akan menjadi berbeda dengan kondisi kesadaran normal saat kita terjaga beberapa obat depresen, obat menenang akan menghambat aktivitas sistem saraf. Obat stimulan, obat perangsang akan mempercepat aktivitas sistem saraf obat halusinogenik mengubah pemahaman kita terhadap realita semua obat-obatan bekerja dalam neurotransmitter kita dalam menghasilkan dampak-dampaknya obat-obatan mempengaruhi kewaspadaan kita akan aspek-aspek fisiologis dan psikologis dari pengalaman sadar kita yang kelima meditasi Meditasi adalah suatu kondisi konsentrasi rileks di mana pikiran dikosongkan Beberapa teknis meditasi menggunakan nyanyian-nyanyian yang diulang Mantra-mantra internal, ragam posisi tidur, tubuh, dan objek-objek eksternal sebagian, sebagian dari keseluruhan ritual Alasan ini, bermeditasi ada bermacam-macam bisa berupa alasan aga, keagamaan, spiritual, kedamaian pribadi, atau kesehatan tubuh. Yang keenam, model-model kesadaran. Yang pertama, model komputasional, komputasional. Menyatakan bahwa struktur arsitektual kognitif berupa suatu sistem pemrosesan paralel yang didominasi oleh kontrol. Yang kedua, model SACTER atau DICE yaitu model yang menjelaskan disosiasi pemisahan memori dalam fungsi memori normal dan fungsi memori abnormal. Yang ketiga, model salix yaitu model yang berfokus pada suatu sistem pemrosesan informasi yang memiliki 4 subsis subsistem yang penataan diri, yang kedua kepenyilian yang ketiga sistem bahasa, yang keempat sistem memori episodik, yang keempat bars, bars yaitu model yang menerapkan teori medan kerja global, global workspace teori, dan memandang kesadaran sebagai sebuah pengunggung panggung tempat terjadi suatu sistem penyiaran global yang menyebarkan informasi di seluruh otak yang ketujuh gangguan kesadaran yang pertama narkolepsi narkolepsi adalah gangguan tidur yang cukup umum diderita, namun seperti gangguan tidak tidur lainnya ia juga amat jarang dikenali oleh masyarakat narkolepsi dalam bahasa awam bisa dikaitkan sebagai serangan tidur di mana penderitanya amat sulit mempertahankan keadaan sadar. Gejala-gejala klasik narkolepsi adalah, yang pertama rasakan kantuk berlebihan, yang kedua katapleksi, yang ketiga sleep paralysis, yang keempat hipnagogis, yang kedua. Tidur berjalan Tidur berjalan atau berjalan sambil tidur adalah penyakit yang ditandai dengan gerakan berjalan pada saat tidur Si penderita mungkin juga dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang lain Seperti berbicara atau makan pada saat tidur Berjalan sambil tidur khususnya dapat terjadi pada saat tidur yang terlalu nyenyak Yang ketiga, sleep paralysis Menurut medis, keadaan ketika orang akan tidur atau bangun tidur, merasa sesak nafas seperti dicekik, dada sesak, badan sulit bergerak, dan sulit berteriak disebut sulit haralis alias tidur lumpuh. Baiklah sekian dari materi yang saya jelaskan, lebih dari kurangnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.